Trei tuan Action Ka record kod Eh, weh nampak sangat lu. Ah, ready 3 2 1 and action. Kasut sender bolong. sundal sundal. Oh, mudah kau saja ambil. nak buat sini? Aku tolak aku, doang, aku doang. Jadi, satu, dua, hey. Three, two, tak pun dah. Ready Tak pun ni aku nak tanya kau sekarang. Aku tengok dia ni macam ada masalah tau Sebab dia last keluar dengan kau semalam tau Kau buat apa dengan dia? Ya yeah. Oh Ya okay. oh. yes. Sabar lah Sambung-sambung, 3, 2, 1, action Ya. Yep. Itu ni aku nak tanya kau Aku tengok dia ni ada masalah eh Sebab dia last sebab dia keluar dengan kau last malam tau Kau buat apa dengan dia? Jadi. Itu one action Saya nak serang 3, 2, 1, action Sabar ya Ready, 3, 2, 1, action Okay Eh aku yang tu kerjanya tu saya akan bagi saya. Saya akan bagi saya. Saya akan bagi saya. Saya akan bagi saya. Okey. 3, 2, 1. Aksi. Sudah bersedia. 3, 2, 1. ya. Sudah bersedia. 3, 2, 1. Action. sudah sedar, dah tak ada siapa-siapa Haa, oh. ya kan? Ha, Baring dulu, cakap salam jadi okay, ready? Cakap tuan Okey, main salam tu dulu Cakap tuan, action ah engam, ready? Cakap tuan, action Dua sekali lagi Korang jalan ke sana je Aku okay. nak tarik drone panjang Jadi Kau dulu tangan dulu eh. Action Action oh. Aku berapa dah Pimpin aku hilang Aku cinciru kat sini ya Gambit Abik Berapa dah Action Oi, din dapatkan, dapatkan tumbukan tu. Rapatkan tumbukan tu. Sini. Ah, ngam. Ready? Ready tuan. Action. Ready tuan. Action. aku tu ni buka lagu Tuan yang ni Action